sekali ke hari ini saya akan coba merangkai syoka syoka sofutai syoka sofutai itu beda dengan jiuka dia ada aturan-aturan bagaimana cara penancapannya lalu cabang-cabangnya juga ada nama-namanya fast yang dipakai juga khusus untuk syoka ya syoka itu ada dua syoka sofutai dan syoka simputai Hari ini saya akan coba merangkai shoka sofutai. Shoka sofutai itu bisa dirangkai di kiri dan di kanan. Namanya hongate dan yakugate. Hari ini saya akan merangkai yang hongate. Cabang utamanya namanya shin. Ya. Biasanya dia bisa sampai empat kalifas ya. Nah ini saya punya karnisian. tancepan yang pertama namanya shin. Dia ditancap di tengah-tengah kensan ya nah, di tengah-tengah Seperti ini Jadi kalau Hongate itu Kalau kita tancap seperti ini Mataharinya adanya di sini ya Soka Sokutai itu Bisa dirangkai memakai Satu macam bahan Namanya Isu ikesoka Dua macam bahan Nisu Ikesyoka Tiga macam bahan Sansu Ikesyoka Hari ini saya akan merangkai Isu, ya satu macam bahan satu macam bahan, dia bisa dipakai 5 tanjepan, 7 tanjepan dan 9 tanjepan Karnisiannya hari ini cantik sekali Dia semburat-semburat, pinggirannya merah Ya, Cabang pertama namanya Shin Lalu cabang yang keduanya ini namanya Shin Ushiro Karena dia ditanjepnya di belakang Shin ya. Ini Shin, lalu kita tanjep di belakangnya dia di belakangnya sin Tapi dia ngintip di bagian sini Di bagian uh, mataharinya di sini, di sini bayangan Ya, Dia ngintip-ngintip sedikit di bagian bayangan Ya, dia di bagian bayangan Lebih pendek kira-kira satu genggaman tangan Dilihat dari depan Dia itu lurus Ya, lurus dari depan Ngintip sedikit di bagian bayangan Tapi kalau dari samping Dia sebelah menyebelah, ya. Lalu tan yang berikutnya namanya sin mai, artinya tuh yang di depannya sin. Tinggi sin mai itu dia setengahnya lebih sedikit, setengahnya lebih sedikit. Ini kita kepanjangan. Ditancap di depan sin, tapi dia intipnya di bagian matahari. Ya, ini ngintipnya di bagian bayangan, ini ngintipnya di bagian matahari Udah ada tiga tancapan, dari samping dia seperti ini Berjajar ya Lalu saya akan tancap lagi yang di belakang sin, namanya Swe Dia tingginya 2 per 3 dari sin, Slanting begini ini namanya sweat yang bagian tay bagian paling bawah bagian tail-nya itu sepertiganya ya ini agak tinggi saya akan bikin 5 tanjepan cepat ini udah satu dua tiga empat lima 1, 2, 3, 4, 5 Jadi ini syoka isu 5 tanjepan memakai bunga karnisian Setelah 5, kita ubah menjadi 7 ya Menjadi 7 berarti sueknya kita mundurin Karena nanti ada pembantu sueknya, asirainya Lalu yang tainya kita pakai dua pakai dua tainya berarti ini yang pendeknya lalu ini yang panjang ke depan ya tainya lalu tambah satu lagi swenya ya kalau dari depan seperti ini Soka itu kalau dilihat dari depan, semua bunganya ini harus kelihatan. Jadi tidak boleh tertutup ya. Kalau dari samping, dia seperti kipas, mekar begini. Dan dari depan itu, dia ada kakinya ya. Untuk demo, saya tiri, tidak isi air full supaya nggak tumpah. Nanti setelah selesai, ini harus diisi air sampai pas nanti mendekati ke bibir vasnya. Jadi kensannya ini nanti ketutup air. Nah ini udah tujuh, sekarang kita bikin sembilan Sembilan yang tainya kita cabut dulu, tainya kita pakai tiga Jadi ada tay yang tinggi Sepertiga Ada namanya juga Lalu yang pendek Lalu yang lebih panjang Nah, swedenya kita kasih satu lagi Dari depan seperti ini satu dua tiga empat lima enam tujuh delapan sembilan ya. Kalau dari samping kita lihatnya seperti kipas begini. Nah, untuk sioka itu Tancepan-tancepan ini ada urutan-urutannya harus ngikuti aturan, nggak bisa semau-maunya kita. Seperti jiuka Selain itu tinggi-tingginya juga harus ada aturannya, terus masing-masing tangkai ini ada namanya, ini sin, ini sin usiro, ini sin mai, ini tai taisin, tai, tai saki, ini suai asirai, suai, ya. Jadi berbeda sekali dengan rangkaian jiuka, ini namanya shoka sofuta. Untuk belajar shoka sofuta itu kita dilatih untuk menjadi disiplin. Karena harus betul-betul mengikuti aturan-aturannya ya Tingginya, susunan pancapnya, itu semua tidak boleh dilanggar Ini memakai satu macam bahan Bisa juga nanti memakai dua macam bahan Dan paling banyak hanya tiga macam bahan ya, Jadi perkenalan saya hari ini yang namanya Shoko Sofuta itu seperti ini ya, Jika suka dengan Channel saya silahkan di like, share, dan di subscribe. Terima kasih.